dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Bulan April ini bakal ada sejumlah fenomena langit, salah satunya gerhana matahari yang terjadi jelang lebaran mendatang. Andi Pangerang dari Pusat Riset Antaris Sabrin menjelaskan pada tanggal 20 April 2023 akan ada gerhana matahari hibrida. Fenomena ini bisa terlihat di Indonesia. Mengutip laman BMKG, gerhana matahari hibrida terjadi saat matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis. Ini membuat piringan bulan lebih kecil dari matahari dan tempat lainnya saat piringan bulan sama dengan matahari serta bisa teramati dari bumi. Fenomena itu saat fase puncak gerhana, matahari akan seperti cincin di tempat tertentu. Wilayah lainnya bisa menyaksikan matahari seakan tertutup seutuhnya oleh bulan. Gerhana matahari hibrida ini memiliki tiga macam bayangan bulan, mulai dari atumrah, At yakni berupa gerhana matahari cincin, penumrah terlihat gerhana matahari sebagian, dan wilayah lain terlihat umrah atau gerhana matahari total. Nah, teman-teman pecinta -teman astronomi, jangan lupa untuk menyaksikan Gerhana Matahari hibrida yang terjadi pada tanggal 20 April 2023. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru tentang Astronomi, Fenomena Astronomi, dan Berita Astronomi lainnya.